Raffi Ahmad yang dikenal di kalangan selebriti sebagai salah satu artis yang tak sungkan membantu rekannya yang sedang dilanda cobaan. Sikap yang sama ditunjukkan Raffi kala berjanji akan membantu menalangi cicilan rumah Jessica Iskandar yang sudah jatuh tempo. Dari tiga bulan cicilan yang belum dibayar tersebut, suami Nagita Slavina itu mengaku hanya sanggup membantu satu kali cicilan milik Jessica Iskandar. Jessica kala itu tak belak-belakan mengungkap, Nominal cicilan yang harus dibayarnya setiap bulan. Informasi yang diperoleh hanya dari reaksi Raffi ketika Jessica Iskandar menyebut cicilan mantan rekan presenternya itu cukup besar. Besaran cicilan rumah Jessica baru terbongkar setelah melihat unggahan konten di kanal Youtube Jessica. Ibu dua anak itu mengaku cicilan rumah yang harus dibayarkan setiap bulan mencapai ratusan juta rupiah. Karena utangnya yang terlalu banyak untuk bayar cicilan rumah, maka dari itu, Jessica tetap memutuskan untuk menjual rumahnya. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Diketahui kondisi perekonomian Jessica Iskandar juga ikut bermasalah. Dia bahkan menunggak bayar cicilan rumah selama tiga bulan karena sudah tak mampu lagi. Sebagai solusi, ibu dua anak itu berencana untuk menjual rumahnya. Dengan kondisi seperti ini, Jessica tak malu-malu minta bantuan ke teman-temannya. Setelah Rafi Ahmad, kini giliran Ruben Onsu, Ayu Tingting dan Ivan Gunawan yang diharapkan jedar bisa membantunya. Namun Ivan Gunawan dan Ruben Onsu langsung menolak permintaan Jessica. Keduanya mengaku tak memiliki uang lebih karena belum lama ini menggelar acara yang cukup menguras kantong mereka. Ivan menyarankan Jessica untuk minta bantuan ke Ayu Ting Ting yang pengeluarannya tak banyak. Ruben tak mau memberikan bantuan seperti Raffi Ahmad karena uangnya tak sebanyak Sultan Andara. Sebelumnya, kabar Jessica Iskandar yang tengah kesulitan ekonomi pasca kegagalan investasinya bersama Christopher Stefanus Bianto atau Stephen mendapat simpati dari para artis. Salah satunya datang dari Rafi Ahmad, yang berjanji akan membantu cicilan satu bulan rumah milik rekan sesama presenternya. Itu Jessica Iskandar diketahui harus menjual asetnya karena tak sanggup lagi membayar uang cicilan dua rumahnya di kawasan Kuningan dan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Wanita yang akrab disapa Jedar ini akhirnya memberitahu nominal cicilan per bulan rumahnya, Rafi Ahmad dan Irfan Hakim. Namun, tak terang-terangan Jessica membisikkan cicilan yang harus rutin dibayar sebulan. Mendengar jawaban Jessica, Raffi mengungkapkan jika uang yang harus dibayar untuk melunasi cicilan selama tiga bulan tergolong berat. Suami Nagita Slavina ini lantas berjanji akan membantu jedar membayar cicilan rumahnya. Namun ayah dari Rafathar itu hanya bisa menalangi cicilan rumah satu bulan yang telah jatuh tempo tersebut. Saat ini Jessica Iskandar sedang berusaha menjual rumahnya dan perabotannya untuk membantu membayar cicilan rumahnya.